Hukum... Oh, N gut... halo bro-broku semua semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya tetap eh, jaga kondisi kesehatan oke teman-teman Nah, di video kali ini saya akan tutorialkan bagaimana caranya melepas atau mencopot kaca spion mobil ya nah, ini sangat mudah banget nah, ini kaca spion nanti yang eh, saya akan tutorialkan bagaimana cara melepasnya sangat mudah banget ya teman-teman semua cara melepas kaca spion mobil ini kebetulan ini saya lagi ngantar istri ke pasar jadi sambil santai menunggu saya parkir di depan pasar ya saya coba bikin video tutorialnya ya karena banyaknya yang request dari teman-teman semua om bagaimana sih caranya melepas kaca spion mobil tolong dong buatin video tutorialnya oke okay, teman-teman ini kita langsung aja caranya ya yang pertama teman-teman bisa dorong dulu ke depan spionnya seperti ini nah kalau sudah seperti ini biar posisinya lebih mudah ya kita mencopotnya lalu langkah yang kedua dorong dulu kaca spionnya yang atas dorong ke dalam seperti ini sampai bunyi Tat, itu ya Nah setelah itu, setelah atas, eh, lihat selanya di, di ujung itu ya Apakah tangan kita bisa masuk, nah seperti ini eh, Masukkan eh, jari kita ujung, lalu jari jempolnya tekan ke kaca tengah Coba cari selanya lalu tinggal dibuka aja pelan-pelan ya Nah ini sangat mudah banget ya, tapi untuk yang spion yang baru, biasa yang belum pernah dibuka, ini ada perkat di dalamnya ya, e, dibalik kaca spion ini, nah ini retraknya ini, nah ini ada perkat seperti ini, biasanya kalau masih baru itu masih keras, butuh pengungkit ya. Nah teman-teman bisa lihat bagian dalam dari kaca sepian mobil ini Ini ada pengunci ya Ada dua pengunci yang panjang Juga pengunci kecil-kecil Dengan mesin kaca sepian retaknya ya Nah jadi jangan salah ya teman-teman Nanti saat memasang kembali harus dipaskan dengan lobang-lobang kunciannya Hehehe <tuh> Nah sebelum teman-teman pasang kembali kaca spionnya, saran saya untuk menambahkan lagi atau mengganti perekatnya ya, perekatnya yang di belakang tadi itu harus diganti atau ditambahkan dengan yang baru ya supaya lebih kuat teman-teman. Ini juga saya sebenarnya mau ganti kaca spionnya ya karena kaca spionnya sudah berjamur. Nggak tahu ini kenapa nih penyebabnya nih atau di pinggir-pinggir kacanya ini banyak. Uh model seperti jamur gitu ya. Saya sudah beli kaca spionnya yang baru, tapi masih belum datang ya. Beli online ya. Nanti kalau sudah datang saya akan coba ganti kaca spionnya yang dengan yang baru yang yang lebih kinclong katanya. <tror Visual in Spanish> Oke, okay, teman-teman, ini kita coba pasang kembali ya. Jadi, dipaskan dulu bentuk kaca spionnya dengan bentuk covernya. Itu, teman-teman, harus uh, sesuaikan ya, biar enggak salah uh, apa kunciannya, biar enggak salah masuk ya. Nah, jadi, lihat dulu, dipaskan bentuk kaca spion juga di posisi dari kunciannya nah, seperti ini, teman-teman. Pelan-pelan dipaskan ya, nah, setelah sudah pas semua tinggal didorong aja teman-teman ya dorong seperti ini ya teman-teman ya sampai bunyi klak klak klak gitu ya <laughs> sangat mudah sekali bukan nah ini teman-teman ya caranya nah, setelah kita pasang seperti ini pastikan eh, apa mesin kata spionnya bekerja dengan baik seperti semula ya Sebelumnya kembalikan dulu posisinya di posisi asalnya spionnya ya Oke teman-teman kita akan coba Apakah elektriknya berfungsi seperti semula ya teman-teman ya eh, Saya sudah masuk mobil lagi dan kita akan coba ya eh, elektriknya Ini tombol elektriknya ya teman-teman ya L ini spion yang sebelah kiri dan R yang sebelah kanan Pastinya udah pada tahu, ya ya. Kita coba gerakan ya. Nah, ini gerakan ke bawah. Sukses ya, teman-teman! Ya, elektriknya udah berfungsi dengan baik seperti semula. Ya, kalau teman-teman lihat di sini, katanya bergerak keluar ke dalam, ke bawah, ke atas. Oke. Oke okay, teman-teman semua ya, ini adalah video tutorial request dari beberapa teman-teman. Uh, semoga bermanfaat buat teman-teman yang request dan semua ya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Dan dengan segala kerendahan hati saya, memohon kepada teman-teman semua, mohon dukung terus channel ini. Agar terus berkembang dan memberikan tips, trik, dan tutorial yang terbaik buat teman-teman semua. Thank you.